Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Untuk semua yang ada di muka bumi ini Yang masih belum hancur seperti map yang kita mainkan hari ini Yang dimana, oh dunia sudah hancur Oke okay, kita lanjutin kemarin kita sudah sampai mengalahkan satu top dog dan itu kita akan lanjutin misi dari um, mem, mem, apa ya, membuat kapal okay. kapal layar karena kita kemarin udah dapat layarnya tinggal jadi kapalnya nih atau bodinya lah okay, supaya bisa memenuhi permintaan si Ping eye, ping eye, oke, okay. oke okay, lanjut, saya udah di kanan belum, udah geser ya. Uh. Oke okay, guys, kita lihat dulu, kita udah masuk, ini dia misinya mau ngapain Oke, okay, kita lihat dulu ya, cari-cari jalan. Kayaknya ke pojok-pojok Dani. In, oh ini, ini cewek nih, misi cewek nih jauh guys. Nah, yang ini Drive into the northern Tunnel, tunnel Terowongan. Drive to the Eastern Tunnel. Oke. Okay. Terus misi kita ngapain? Oh, ke atas ya. Ke atas dulu. Aduh, si robot tuh. Eh, uh, mana ya? lonceng guys Nggak bisa lari. Tengah ngebrol dulu hop hop bisa loncat okay. tapi Suplai maybe full makanan nih kita oke okay. Masuk ke hypermart nih din. Hy deal. Deal, deal, deal, Lo makan, gue makan. A A project in ya. Yeah. Uh. Coba kita punya update apa? Uh hmm Berarti dia nandain dua tempat. set Nah, tempatnya itu ada di tengah-tengah. Jadi kita harus melihat posisi di mana baru kita ke sana berarti. But, well, I know of no such place. doom doom banyak amat ya Oh dia tidak menyerang Oke okay. berarti kita ke sini ini first point kita. Oke. Okay. Let's go. Jauh ya, guys. Ini kayaknya mat mat kurang, ini nih kurang power-nya nih. Kita harus upgrade nih, dia nih coba mampir-mampir dulu, stank come legion. nanti dulu dah kayaknya level berapa di sini Pak Cuy kemarin kita ngalahin level 5 loh <tuh> <laughs> Jawabat ngajalnya. Maaf. Oh, ada ngajal gak dia? Kayaknya enggak. Oh, Ini iya ada ada ranjang tuh tadi. Kita ke sana pakai pakai anjing. Pakai guguk. Buat nge-scan Pop Pop Pop Yang benar Buam Bobo apa may disaster ada oh, oke okay. oh oh tenang tenang tenang oh oh tenang oh oh tenang ini apa oh wow. masih ada hutan cuy ah oh, hari Hai penuh-penuh senjata nggak bisa dibawa sih kalau naik mobil ditaruh senjata Hai ya, kita naik ya tuh. tuh buka pintu jatuhin senjata kocak harusnya dilempar ke dalam mobil Hai ke dipegang ama sih itu ya Pegang sama sih, oh, pokoknya buat balapan, cuy! Siapa yang cambak? kemana ya? Ini masih jauh ya? <GASK> jauh sekali, saudara-saudara. di bensin mobil cukup cukup cukup wow agama keren guys pedal mentok gas pole. Wow, wow, wow, wow. Oh, ini dekat kita. Ini adalah tempat buat makan. makan. Lumayannya darahnya penuh langsung hmm. Oh iya yeah. nemu hmm. eh yeah. eh bau itu ya yeah. bau belatung Si bensin dulu. Masih banyak di Hehe. tuh Nah, let's go, let's go, let's go. Di mana sih itu tandanya di dalam gurun pasir ya? Oh iya bener Masuk sini guys. itu, itu, itu, itu, itu. Pasang flare dulu di sini nih. apa di sini isinya? Yuk. Pasang flare dulu sini. Yang berikutnya di mana? Wow, Coba banget. Kalau jalan di sini kelihatan ya? Kalau dari sono ke sini pasti ketemu di tengah jalan sini dong. Yang kita cari. Oh, ini kalau sama onta cepetan mana ya sama mobil kita ya? Enggak, uh, rusuh temberat banget lihat tuh. Mana mater. Jalannya susah, guys. Wow. apa tuh? Bukan, wah, wow, parah ini mah parah. Ini jalannya susah banget. Jauh, wah ternyata lewat sini doang. Itu tuh bukan. oh nyampe juga. what dari mana dia? Oh, dari tadi di situ di dalam. Aduh, gak mau nangkis. Diam-diam, bobo. Monster baru lagi guys. Oh dia pakai so selang begitu ya. Jadi dia bisa nafas di jalan tanah. Supaya tidak panas orang mah matang di situ ya. Coba. Oh. Oke, okay, sekarang. Oh ada poin ketiga. checkpoint. Ke uh, jauh banget. Terlewat jalanan yang biasa aja yuk cari jalan biasa nah, gitu biar lebih cepet itu apa tuh itu apa tuh oh uh. uh. oh ini tempat buat nyari makan lagi nih ini tadinya apa ya guys kafe apa hotel ih hmm. Hmm. paket <laughs> gelap hmm. ada orang kan di mari halo Oh uh. paket yuk air tapi di toilet guys ya ampun Oh, ini mah bekas orang pada pi push, push, push. Ada orang. Ke dalam yuk. Nemu apa kita di sini? Eh. Bikin mereka bikin underground begini, guys. Hmm. No. No. Ayo, ayo, ayo, ayo. Aduh, dia bawa pisau. taruh pisaunya, pisau yang pisau tajam itu. Bahaya. Hmm. hmm. Bobo. jam bo. pisau ya, bahaya ya. Nanti ke itu saja, wah nih, kayaknya something nih. hai eh, eh, eh, eh, tuh suruh loncat nih mati eh, eh, eh, eh, mau eh, eh, eh, Susah rocat guys, di sini dia apa ya, kayak telat loh. Ya ampun, coba banget hilangnya. Reset. Wah. Oh ini nih habis jalanannya Woo. Hey, here. Uh, Oh atuh naik tuh dari atas Jagain mobilnya biar kita turun here. Oh ngerti dari sini nih itu kan poin satu, itu kan poin dua. Oh, ini Dini tadi gue lewat sini enggak ya? Gerejanya ada di situ guys, tertimbun pasir-pasir di daerah entah berantah. pastinya besok tinggal setengah oke kita masuk wadah enggak ada lagi wadah dalam ya ini menaranya ini gelap cuy. oh ada orang nggak di sini mau oh, gede iya benar skrp ada berapa? 13 kita ngumpulin sampah dulu ya Dilarang orang bawang sampah sembarangan. ada makhluk-makhluk aneh gak di silam? Oh, ada cahaya Bukannya kaki dalam banget kita? Gitu. Ini apa ya? Jatuh dia ke senggol. Hmm. Ya, swine babi cuma babi ya. Tikus kadal tuh. Hmm. tuh bagian mana tuh? Ada ada scrap ke disini. Uh, enggak ada. enggak ada lagi guys. On oh, ini, ini. Enggak. Enggak dong. Nggak apa-apa, orang nggak ada itunya juga. Ini kemana lagi nih guys? Kedar-kedar. Nanti dimasuk dari situ. Oke, turun. Pasir masuk ke sini. ah Hi. dia nggak bisa keluar apa emang tinggal di diem di situ someone kill him loncat gua nggak bisa loncat susah loncat latihan loncat guys oh kita bakar nih cari dirijen nah ini dia nih dibakar kan oke kita bakar dulu guys boom <gat> aduh bawa lagi nggak satu bawah ya eh nah, ini kemana nih tuh ada scrap kan oh ada ruangan gitu ya ya eh, taruh di sini mm -mm -mm. Gila nih, gereja banyak banget, atau tulang-tulang tongkorak begitu, coy. Koleksi tongkorak apa gimana? Wow, oh, mati itu, gua. Doom. Wow, ada yang bentar lagi nggak? Makanan banyak banget cuss. Oh. oh, dia sengaja enggak pada keluar karena banyak makanan. Tuh, wow banyak sekali makanan tuh. Dog food, dingkidi. Jatanya bagi-bagi kan? iya bingkidi ah ini dia scrap terakhir alright sekarang waktunya kita kasih sinyal kayaknya pas naik ke atas ada musuh tuh ah. oh tadi ya jadi mereka pada bangun naik buckler musuh baru uhuh. hmm banget ini wow wow wow wow take it easy guys hmm hajar teman-teman lu -teman pada ini loh hmm mati loh hmm ya Hai, hai, hai, dulu, <laughs> lagi berantem makan. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, malu aku gelap takut berarti itu tadi bahwa ini dragon satu ya, harusnya op bawa satu hmm. let's go oh, di sini juga banyak satu ledakan memancing perhatian jadi kalau ada yang mau memancing perhatian ledakan Oke okay. <SISTER reminisce> dia kuat buat ditahan. Hmm, hmm, wow, wow. Lancarin dulu nih. Bobok hmm, Oh hmm. hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Bobo. Uh, mati. Ah. Hmm. Bobo. Beres. Ibu, yang benar aja. Okay. habis darah gue, turun dulu dong makan. Tikus, ekadal. Emang hmm. protein tikih. Setengah doang. Hmm, nggak hmm, apa-apa deh sekarang kita harus ke atas berarti kita lagi ke atas buat ngirim sinyal mereka butuh kaleng-kaleng itu untuk perjalanan jauh mereka bergalalah let's go let's go, let's go. The Great Spiritual Scattered complete Tunggu-tunggu Si Max bisa update apa apalagi Level sih guys, Gezzler Kan akhirnya kok gimana caranya, guys? Ada yang tahu nggak? Gue oh, lupa-lupa ini eh Oh, nih, baru lagi Apa nih, Big body house exhaust top speed hmm grup akselerasi deh akselerasi dimana ya di mesin guys ini nih uh ada lagi tuh baru lagi tuh akselerasi nambah dikit armor Rening, wah wow, Rening ini keren kalian kali. Review, oh nice, ya yeah, ini gini doang. Uh, ini yang paling kita perlu bus biar bisa menghindar dengan cepat kita tambahin boosternya lagi jadi giga tuh guys jauh jalannya kita terbang aja misi berikutnya adalah ini Oke okay. bagaimana kalau kita ke kesini Tunggu kejit dulu deh. Jit, mana Oh, ini banyak nih di sini nih. Ini ada topdog gak di situ? Topdog. kemana ya, guys? Sini ya, guys. Kita belum ke sini ya. Kagak bisa ke sana Visit the bias step in the past menu to find out tomorrow about the enemy Grifer has appeared in the region. Oh, ya, yeah. kita ke Grifa dulu deh. Grifa itu adalah orang yang ini nih. ganti token tapi jauh. Gua mau kesini nih, guys. The oil pump. Kita ada oil pump. Kita hancurkan dulu ini legend cemen Tapi darah setengah bisa nggak ya? Bisa lah. Kok koreknya Easy peasy. Like dinky dinky. Dinky di, Udah oh, gift gue. di atas tuh guys. ini nih, nih nggak bisa di itu ini yuk jatuh dah Ya, yeah, amanin mobilnya. No, I won't. Just stay there, oke? Okay? Halo, permisi, paket-paket mie ini nih. Hai oh. habis hi ya Buar hai oke okay. nice Wow oh, 4 guys46 Hai eh ini dia bisa ke atas Oh ditutup jalurnya Oke. Okay. Itu apa? Oh, entar kita nyebrang sini nih. Lewat sini dulu. Hmm. <laughs> hmm. Oh, cuma satu. Eh. Sian jadi bawa-bawa-bawa senjata nggak bawa-bawa peluru tapi ngebawa senjata ini apa sih naik next ke nah ada dingkidi di naikin darah dulu Oh penuh Oh enggak ya hit lagi yang bikin penuh tuh itu beli nah ketahuan kan ada di belakang baru satu dari enam jembatan ke sana ya oke okay. ih tempatnya lumayan gede nih bisa aja di orang bikin begini oh ini ada tuh nih oh di atas tuh guys lihat ga boom Banyak pelurunya, tenang. Ada yang mau di sini enggak sering apa ya? Oh, ini ada ini nih. Tadi, tadi bisa pakai itu tadi. Nampaknya adalah apa? Peluru banyak kok Ngomong apa sih? Orang lagi nampol, ditampol, enggak benar. aduh, nih. Hmm. Eh. Hmm. Nih nih nih nih di sini nih. Ah. Apa tuh? Di atas ada. Ada. Kok kosong. Hmm. Apa di bawah? Oh enggak Bukan oh, oh Oh ini dia ngumpet tiga dari 6 Aduh banyak laler Nah, ini yang tadi nih. Kosong. Itu jembatan ke. Ke musuh. Coba dulu ya guys. Tuh ada. Insinya. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Oh, oh, oke. Okay. Berarti next gitu Let's go, let's go, let's go Jatuh Jatuh loh Oh gak dibuang <laughs> Bawa apa dia? bawa Bawa-bawa itu paku Dua hmm, Satu lagi nih sekep oh. Jalannya muter emang ke sana ya Oke okay. hmm. Itu udah Udah udah Minum dulu kalau dulu lagi ngambil air, ditampil nggak? Oh ada tuh orangnya tuh Wow oh, banyak banyak banyak banyak banyak Hmm, hmm Hmm, yang hitam dulu Hmm, hmm, hmm Aduh. Aduh. Resep batik Ah, gua pengen uh. Gua baru pengen jelasin udah pingsan aja jadi. Wah, tempatmu besar juga ya. Aku sampai bingung. Bukain bingung. Mau ngapain? Aha. Habis guys. Iya 100% kah? Kita sekali jalan 100% Cash not accept tuh. Dia nggak terima uang, cuy. Tuh, tukar dengan makanan, justru. Ini mah tinggal dilempar doang nih, kita kan masuk dulu sini. Nah, eh. Eh. Eh. Ya, 100% tinggal buang ini. Oh, oke. Okay. pabuuu hahaha buset nice nice nice nice don't crack tulang patah alright langsung kepe very good um, terus kemana ini dong buka oh ntar turun mati lagi Oh resel tuh oh, apa tuh Ayo campaget kita kemana lagi campaget ke sini kali ya guru udah punya berapa sih token gue lihat di sini nih guys kita punya Max Bukan, bukan di sini. Di mana ya? lihat oh ini dia 12. Ini guys, kita punya 12 guys. Wah, ekstrim kayaknya. Yuk, yuk, yuk, sini yuk, yuk. yuk. Biar Max ini lebih wow. Well, lebih mantul. Oh, enggak ada, gak dulu lah. Kalau mau dia kejar gua ayo. Oh, kalau nggak ngejar uh, gua ada bisnis dulu bentar tidak nih oh iya yeah, i know sebentar ya such misterius force kekuatan yang misterius cuman dari maha hmm <tuk> Oh, gitu. Wow, jadi oh, oh, oh. orangnya 14 by oh, guys. sini guys. coba nanti naik Yuk, kita ke sini. mobil, Iya. <tuk> Langsung suasananya berubah, guys. Langsung kayak sore apa gimana gitu. Tuh. Eh, eh, ada yang teriak ya, guys? Iya, yeah. serem. Kita ngobrol dulu. <laughs> Okay. Get in oh jadi dia nyuruh kita temenan tapi si Max ini lebih percaya sama barang-barang nanti uh. all right first of all what do you need is ini looting nya nambahin ama kalau ngambil air dikit dapetnya banyak. Nah ini max legend level by one Nah ini level legend yang naikin. Nah ini ketika makan dikit tapi darahnya banyak dapat. Ini nambahin darah. Ini nambahin tonjokannya dia nih lebih kuat lagi. Oh, ini Fury nih kalau lagi marah. Oh, ini kalau make mel web lebih kuat. Bensin sama apa ya? Maksimalin minum. From food minum udah maksimal. Fury sudah ini aja deh, tampolannya mantul. Yes. level up guys Oh level up sama kayak itu guys let's see the jadi gini nih si next level up dia yeah. tuh levelnya naik guys uh, Oke okay. ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. berarti kita naikin insinya dulu uh tinggi jatuh mati Kayak yang udah-udah kepleset doang, mati. kan masih bisa injekan. Alright, let's go. Kemana lagi kita? Ini aja nih, sini ya. Biar bisa ini jam. glide itu awan putih apa ya di bawah oh itu, itu balon udaranya tuh hmm. tikus tikus mam oh udah penuh Ada apa di sini? Crab tiga. Loncat-loncat ke situ enggak kan? muter jalannya nih. Ada orang nggak di atas? Hello, anybody home? Batu pada jatuh tapi. What? They dead already? Ini scrap nih guys ada dirijen guys kayaknya kita disuruh bawa dirijen guys naik turuninnya gimana pake shot dan gitu Oh enggak deng sini guys bisa nih jalan nih kuning-kuning uh menggir Hai lalu sini bisa guys Oh wow. coba dulu di sini dulu, dulu. Hmm. tuh apa ya ini apa nih lampu guys turun ini gimana dia kok enggak mau turun pencet ini nih pencet ini harus diisi bensin dulu kayaknya nih enggak ya Enggak bukan. Terus gimana gua turunnya dari sini? Oh. Salah mukanya. Hmm? hmm? Enggak bisa naik, tuh kan benar. Isi bensin. Woo, mati. Oh enggak. Eh, enggak, gimana sih? Kagak bisa naik. Hold air. tuh Udah oh, di sebelah sini ya Allah. Perasaan kuningnya di sono Cilobat, Oh ini nih, awan-awan ini, awan -awan ini kabutnya belerang ya. Bawa itu kan, sniper dan ya, ya konvoy nanti ya. Habis ini, habis ini, kita scan dulu. Oh, ini jet. Let's go, girl. Nah, top dog nih. Ada top dog nih, top dog, top dog, top dog. Markas sniper, molotov sling. Stenggam cam. Hmm. Oh, ini seru nih, kayaknya nih. Oke, okay. sekarang udah gak ada. Ada cam, oh, main ada dua ranjangnya. Ada, mari right. kita turun. Mari kita turun. Di sih itu mobil kenceng banget suaranya? Oh, itu dia. Oke, okay. bensinnya ada ya, mobil. Itu Hai hmm. masih banyak bensinnya, ya. Oh, kan lumayan keisi. Oke, okay. bawa dua bisa enggak. <laughs> ya kemana ya di sini ya steng steng oh ini top dog di sini ya top dog em di sini ya ya jatoh bensin cadangan gue jatuh ada situs bensin cadangan Hai, hmm. hai, siapa suruh naik naik hai, tahu mau hai, hai, naik Ayo, ada sniper Hi. bam. ya betul yang trek oh halo permisi apakah ada orang hmm bobo kamu main pisau kan bahaya main pisau guys jangan main pisau Bobo mumpung lagi Fury nih ngeri jangan deket-deket ya uh yang lagi Jujur naik bangun lagi tuh pusing kalau itu langsung kelengan hmm. buka kita punya berapa di sini <tuh> <tuh> banyak fighters 12. Oh, wow. kayaknya seru nih yang bantai di sini nih. Seru nih, seru nih. Ini keren petik sleeping bag ini cuy. Pintunya banyak amat. Ini harus pakai peledak kan dia. Oh sekarang musuhnya kalah dihitung nih satu enam dari 12 belas. Oh ini ada minum nih berarti ter oh minum dulu minum dulu isi. Nice. Uh, lebih banyak dapet ya sisanya saya banyak. Tuh. 40% Tadi ada update guys Oh itu cuma pintu bat ke sini Justice will be served Keadilan akan ditegakkan Tegak berdiri Tapi bukan anu Bawa kali ada orang jahat di depan ini apa nih kayak itu ya besi sayap pesawat oke let's go let's go lari lari lari lari, lari. permisi eh oh uh eh uh. uh. uh. uh. yes. dia nggak ada bos tapi banyak musuh musuh habis kita menang Bird. burung berkarat A Rusty bird Hai burung-burung burung-burung burung, burung, berkarat. burung berkarat. Oh no. lihat di sini kita dapat apa oh, Project Fabi nice nice nice magnet form right. Oh itu kita sliding sana tunggu subscribe masih banyak coy masa cuma dua yang di atas ini Enggak ada lagi oh oh, oh, oh di duduk sini enak nih ngatin gini eh jatuh kursinya <laughs> dodol ya sudahlah kalau harus flying fox dari bak di mencet spasi lagi dodol wow enak tau main flying fox kok gue naik turun-naik turun, naik, turun. yang bener Kok kosong belum tuh loncat ya Ella loncet ke tro banget sih Oh kamu dari sini ternyata ya udah hmm. dua ya Coba kita lihat dari sini Oh itu ada script Oh kelihatan. oh itu dia eh itu bukan sih insinnya eh ini yang mana ya oh, ini sayap-sayap pesawat yang lain nih ya? Oh ada sniper guys ada ada dua guys tempat masuknya guys Oh tadi kita dari sana ini pintu kedua nih pintu belakang Skrip yang baru keadaan satu uhuh. hmm. Satu lagi itu tuh merah-merah gitu kayak insinya ya kita kasih aja deh atas batu batuan nih bisa neng op op op op op op op ya allah ya allah susah Ya elah Susah susah ribet nggak bisa juga Terus mana lagi Ini apa Oh ini tadi kita masuk Kesini Ini pintu bisa nggak dihancurin juga kan? aduh gimana nih? ini udah tadi tapi nggak insinya juga oh bukan kepala keren, palanya merah. nggak ngeliat dong guys, gua insinya Tuh lagi dia ngumpet ini di mana? Aku nanya dia ngumpetnya di eh, mana? Bukan apa di sini nih. Tuh kan, benar. Terus insinyanya di mana? Di bawah di kolong. Gak ada enggak ada? Gak ada guys, jatuh modar ya mending soy kalau kata orang wati datut responnya jauh lagi ntar oh, tinggal atur lagi insinya di bawah sini ada enggak di kolong eh, di kolong kolong jembatan ah <Gasih> <Gasih> itu dia menggelayut di atas dari dalam sini Oh kalingan guys ya bisa berarti dari sini Eh, dari mana itu? Ada ruangan. Oh, dari dalam situ. Dari atas sana, guys. 100%. Tadi gua gak lihat. Enteng ngelihat gak ngasih tahu. Oh, udah yuk. Let's go. Oh dapat tuh. 4 lagi. Apa? Eh. Uh, 4 token. Buat naikin level. Penuh penuh penuh. Oh, oke, okay. sudah penuh semua saudara-saudara. Let's go, let's go, let's go. Komna lagi ya? Udah nih. Apa kesini sini top dog? Kalahin top dog nanti lah ya misinya apalagi nih, oh, ini ada stinkem lagi nih 4 tuh, uh hello ke sini apa ya guys, oke okay guys Kayaknya ada dulu, ya. Kita ke sini dulu deh, markas terdekat. Ada misi apa di sana? Ah, kita lihat apa yang bisa di armor ini, apa ya? small stockpile abel oh, ini tinggal satu tadi tuh kan emonya sekarang jadi hmm. oh nice oh pisau gue juga nambah berarti Oil Well. Uh, Kalau kita mau nyari ini Water Storage misalnya nih biar isi kita klik ini nih. Cuk. Nanti sama dia dicuruh nyelesain. Nih kayak gini nih. Eh bukan? Yang mana ya? Oh ini nih ini guys. Water Storage Part nol dari satu, berarti ada di sini satu, satu lagi ada di, ada di, ada di. Eh, butuhnya emang satu kali ya? Oh dua guys. Tuh. Satu lagi cari di mana ada yang lihat ya? Biasanya nggak jauh-jauh, deket-deket di sini, tapi tak terlihat, kecut matanya. Ya pokoknya ngelihat kita ngelihat indikator gini nih, water storage part nih, kita harus kesini buat diambil. nice Oke okay guys Cukup sekian hari ini ketemu lagi di channel di episode berikutnya dari Mad Max jangan lupa di subscribe like dan komen Oke okay? see you when I see you bye-bye